Wow, mobil mic. Na nah, nah, nah, nah, nah, nah, Wow, apa ini teman-teman Wow, mainan kotor teman-teman Wow Mari kita ambil teman-teman Wow, kita sudah mempersiapkan wadahnya ya teman-teman Wow, kotor sekali teman-teman Mari kita ambil teman-teman Wow sekali teman-teman mari kita ambil wow lalu kita bersihkan ya teman-teman oh iya teman-teman jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalian ya teman-teman supaya kalau ada video ada notifikasinya teman-teman wow mari kita ambilin teman-teman wow kotor sekali teman-teman Wow Oke kita ambil satu persatu ya teman-teman Wow Kotor banget Wow Yang terakhir teman-teman Wow Oke teman-teman sudah habis Mari kita cuci ini teman-teman Sampai jumpa di tempat pencucian Oke teman-teman Kita sudah berada di tempat pencucian ya teman-teman Lihat Wow Airnya mengalir teman-teman Bersih banget teman-teman Wow Mari cuci mainan tersebut teman-teman Wow Ayo kita cuci teman-teman Wow Kita cuci tangan teman-teman Wow Oke teman-teman Mari kita cuci teman-teman Wow udah bersih teman-teman Wow mobil truk ya teman-teman Oke okay. selanjutnya teman-teman Wow teman-teman Wow mari kita cuci langsung teman-teman Wow Wow sudah bersih teman-teman Wow selanjutnya teman-teman Wow Wow sudah bersih teman-teman selanjutnya teman-teman Wow mobil berwarna merah sudah bersih juga Wow Wow Mobil berwarna merah juga teman-teman Wow Wow sudah bersih Selanjutnya Wow Mobil berwarna Biru sudah bersih Mari selanjutnya teman-teman wow. Sudah bersih teman-teman Berwarna -teman. merah Yang selanjutnya Wow Oke Langsung saja kita cuci Wow Sudah bersih teman-teman wow selanjutnya teman-teman wow mobil polisi teman-teman wow mobil alat berat teman-teman Wow sudah bersih juga mobil keren sudah bersih juga mobil yang lepas bodi sudah bersih selanjutnya Wow mobil mix sudah bersih juga selanjutnya defakator teman-teman sudah bersih juga tinggal dua selanjutnya kita bersihin langsung Wow sudah bersih juga yang terakhir mobil ini Wow, sudah bersih juga oke okay, sudah bersih ya teman-teman jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalian teman-teman terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa